untuk membacakan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah Al Qur'an, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah webinar dan tanya jawab, yang kelima adalah doa dan yang keenam adalah penutup. Baik, untuk perukahan majelis kita. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh ini, dengan sama, -sama membaca dan basmalah. Baik para hadirin wal Allah dimanapun berada Untuk selanjutnya adalah Tilaw Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Ananda Naila Dari Asrama Gerai 9 Pada Ananda Naila Waktu dan tempat kami silakan. dan <tuk tangan> Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ayyuwaladina amanuku anfusakum, amanuku anfusakum wa Wali gila, tuh cidadula, yak layak Ya, ayuhan jadi naga barulah tak tadi raya. Inama tujuh, Zarul, nama ku, tak malu ya. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوها عسى ربكم أن يكفر أنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات وَيُدْخِ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا, لا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُ maaf ah. nurun um yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ya rabbana asmim lana lana Allahumma quran semoga rahmat Allah untuk kita semuanya Terima kasih jazakilah khairan kepada Ananda Naila yang telah melantunkan ayat suci Al-Qurannya Quran surah uh, at tahrim ayat 6 sampai dengan delapan Maaf benar Allah dengan segala firman-nya. Baik Melangkah Acara selanjutnya Yaitu Sambutan Yang akan Disampaikan oleh Kepada Bapak, Bapak Ahmad Rifai Waktu Dan teman Uh, Jangan Allah atas waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Ladhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ashadu ala ilaha ilallah wa ashhadu anna muhammadan al-Abduhu wa Rasulullah Allahumma sallim wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma ba'adu Allah ta'ala fi kitab al-Zukari A'udhu billahi minna syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanuttaqum wa haqa buqatih wala tanutuna wa antum muslimah. yang kami hormati Bapak Ibu danatur sahabat kerahayatim dan doa khususnya yang saya hormati Bapak, Bapak Ustaz Idris Rahman selaku pemateri pada acara webinar kali ini yang gerah yatim dan wafah serta anak-anak yatim dan wafah yang kami cintai. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur dan tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu ta'ala puasa malam ini. Alhamdulillah kita Hampir masih berikan kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmat sehat walafiat wal yang akan kumpul dalam webinar di sore hari ini, dengan keadaan sehat walafiat. Salam dan salam, salam sejahtera salam. para sahabat yang kelak biar lahir, kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya dari semua pihak sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Kami tidak bisa membalas dalam bentuk apa pun, namun doa kami semoga amal kebaikan Bapak-Ibu, dengan sebaik-baiknya pemalasan. Namun kami pun memohon maaf yang sebesar besarnya karena apabila di luar mata ini, dan yang kami hormati dengan webinar kali ini yang mengusung tema menjadi orang tua hebat di tengah keterbatasan yang nanti akan disampaikan oleh pemateri mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan bisa lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi anak generasi yang hebat yang kita inginkan. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki Karena sudah menjadi kewajiban kita Untuk mendidik anak Tumbuh menjadi orang yang baik Dan tumbuh berkembang dengan sebaik-baiknya Tumbuh sesuai dengan harapan kita Sehingga anak itu bisa berguna Bagi orang tua, bagi kita Selaku orang tua, bangsa, dan negaranya Hadirin yang kami hormati itu saja yang bisa saya sampaikan, yang sedalam dalamnya. Salam berhayati dan doa, Yayasan Arfan Robani, lebih peduli, lebih amanah, berkata, "Bila tuh warga, ya, warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukuran jazakallah khairan pada uh, Bapak Badrifai yang telah menyampaikan Sambutannya Langsung saja Ustad, Mangga waktu dan tempat kami silahkan Baik Masya Allah jazakallah khair ya Buat uh, MC yang sudah membuat suasana Selama beberapa waktu <tuh <-tuhi> Sambil menunggu menjadi seger ya Buat semuanya ayah dan bunda semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum. <Salamualaikum> warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalam ala rasulillah Walau alihi wa wa mawala Ashadu ala idailallah wahadahu la syarika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluhu aladhi la nabiya ba'dah Walau la wala kuwata illa billahi wa baat Hadirin sekalian, jami'an, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, saudara-saudaraku khususnya SML, saya menaikkan hormati pengurus Grey Graha Anak Yatim dan juga buat uh, buat para Bapak dan Ibu semua yang hadir di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Allah izinkan kita di kesempatan di uh, sore hari ini untuk bisa bersilaturahim via daring ya karena kita belum bisa bersua secara offline. Dan ini di masa pandemi ini kita sudah terbiasa familiar terhadap fasilitas ini dan kita bersyukur Allah SWT memberikan nikmat kepada kita di antara nikmatnya adalah hadirnya teknologi yang membuat kita terhubung. Sehingga meskipun saat ini kami, saya mohon maaf sekali karena terlambat dan karena harus menyesuaikan di mana kami sedang dalam perjalanan dan uh, harus menepi sesaat untuk bisa terkoneksi dengan ayah dan bunda semua Dan Masya Allah inilah nikmat Allah meskipun e, saya berada di daerah sekitar Tangerang Selatan Tapi masih bisa terkoneksi dengan ayah dan bunda di berbagai macam wilayah Dan inilah yang kita syukuri bahwa pandemi memberikan salah satu nikmat Dengan hadirnya teknologi digital yang memungkinkan kita terhubung dari berbagai macam wilayah dan di kesempatan di sehari-hari ini kita berupaya bersungguh-sungguh menjalani salah satu perintah Allah Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk uh, mem uh, yang sejatinya sudah sering kita dengar Yaitu uh, Ya ayolah amanu ku anfusakumu ahlikum naro Hai orang, orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka menjaga diri dan keluarga dari api neraka tentu butuh ilmu ya karena sejatinya banyak orang yang meremehkan neraka lantas merasa bahwa sudah aman dari neraka begitu juga kita bagaimana kita menghindar dari api neraka khusus diri dan keluarga maka berkata Ali bin Abi Tholib dan nilai tugas pokok orang tua ya didiklah dengan adab dan ajarkan mereka ilmu jadi Bagaimana kita menjalankan peran pengasuhan dan peran pendidikan? Itu adalah tugas pokok orang tua. Dan ini berlaku secara umum karena ketika Allah menyapa, Ya Ayu Amanu, ini orang-orang beriman. Allah tidak mengatakan orang-orang hey, beriman yang uangnya banyak, orang-orang hey, beriman yang uangnya berlimpah, orang-orang hey, beriman yang punya waktu luang, orang-orang hey, beriman yang di rumah aja. Ternyata siapapun yang merasa beriman sebagai seorang ya Mau dia dalam keadaan susah, mau dia dalam keadaan senang Mau dia dalam keadaan punya waktu luang maupun waktu sempit Mau dia statusnya ada sebagai seorang pejabat atau di rakyat jelata Maka ayat ini memperlakukan secara umum Maka ayat ini mengingatkan apapun kesibukan kita Maka jangan sampai kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab dalam hal ini Menjaga diri kita dan keluarga khususnya anak-anak dengan mendidik mereka dengan benar. ya Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab sekaligus investasi. Kenapa saya bilang tanggung jawab sekaligus investasi? Karena tanggung jawab ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita nanti kelak di hadapan Allah ditanya tentang anak-anak yang sejak awal diberikan fitrah kebaikan. Di mana Allah subhanahu wa taala sudah me memberikan lewat baginda Nabi salah satunya bahwa setiap anak lahir dalam keadaan baik. Mamin mauludin ilayuladu ala fitrah tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan baik. Fitrah itu mananya adalah hal-hal yang baik, ya sehingga sejatinya anak kita sejak awal itu baik, ya. So, jadi istilahnya nggak ada yang istilahnya nakal turunan, ya apalagi nakal tanjakan nggak ada gitu. Setiap bayi aslinya baik. Ya, setiap bayi aslinya benar, yang nggak ada bayi baru lahir langsung niat jadi bandar narkoba tuh enggak ada, nggak ada bayi baru lahir langsung cari gambar porno gitu ya, ada gambar porno terbaru nggak nggak ada. Setiap bayi aslinya baik. Nah ke kenapa tiba-tiba bayi itu dia bisa menyimpang ketika dewasa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Faabawahu orang tuanya lah yang tertuduh pertama, yang itu disebabkan karena orang tua yang tidak mendalami karena dia tidak tahu atau tidak mau, ini memang ini satu pengingat kita bagaimana seorang ayah, seorang bunda jangan sampai menjadi yang agung jahat, mereka akan menjalani yang namanya hisap Allah diantara hisab Allah kepada Allah ya ini menjadi pengingatnya. Yang kedua adalah Anak-anak kita ini adalah investasi, kenapa investasi? Karena sejatinya manusia hidup itu hanya berburu tiga hal? Ya, manusia hidup hanya berburu tiga hal. Apa saja yang kita buru? Yang kita buru ini sesuai dengan apa yang hadis Rasulullah sampaikan? Ya, dimana Rasulullah mengingatkan, Idamata ibnu Abdan, idu ibnu Adam, in Koto, amalahu illa min Jika mati anak Adam, maka terputuslah amalnya ke tiga hal. Berarti kita ini berburu terhadap yang tidak putus amalnya setelah kita wafat. Apa aja? Soda tunjari ya Berarti memang kita sedang di berburu harta, bukan dalam rangka memperkaya diri. Bukan orang-orang yang disebutkan Atta Kasur tadi, yang berlomba-lomba perbanyakannya untuk diri. Dimotivasilah kita untuk banyak uang, banyak harta, dalam rangka untuk bekal kita di akhirat. Jadi punya uang itu bagi Kita adalah fasilah untuk bisa kita masuk dalam surga seberapa dan seberapa kutun jari ya. Makanya motivasi diri untuk kerja dan rangka menjadi kerjaan. Nah, akhirnya kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita tahu ada ilmu yang bermanfaat dalam hal ini adalah dengan kita belajar, kita menjadi kerdas, maka... akan digelar dia muhyiddin dia yang menghidupkan agama karena setelahnya orang-orang dalam hal ini berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan itu mengalir deras untuk beliau yang hanya berumur empat berdua tahun karena ilmu bermanfaat. Nah yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Nah kalau kita lihat tiga hal ini yang kita buru maka kita mengukur diri. Kalau kita dapat tiga-tiganya bagus. Satu, alhamdulillah saya punya rezeki banyak Kayak penghasilan saya misalnya e, ratusan juta bahkan miliaran. Bagus, berarti sedekahkan Yang kedua, alhamdulillah saya punya ilmu, saya dosen, saya pengajar, saya ilmuwan Mengajarkan Yang ketiga, alhamdulillah punya anak yang soleh kan, Yang menolakkan yang sedikit Tiga-tiganya kita miliki bahagian Antara yang Allah berikan peluang kepada kita, yaitu ketika kita memiliki keterbatasan harta, keterbatasan ilmu, kita diberikan satu kesempatan lagi untuk bisa mengalir pahala yaitu dengan hadirnya anak-anak yang diamanahkan pada kita. Maka dalam hal ini jangan pernah merasa pesimis di tengah keterbatasan. kita yang mungkin secara materi uh, tetangga kita ya atau orang-orang yang kaya orang uang yang cerdas S1 S2 S3 ya kalau kita S-nya ya, Itu tadi S -dung -dung, ya atau S podeng itu jadi ya, pinggir jalan itu juga kadang-kadang yang ngutang jadi ketika kita nggak bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa kita menyebarkan ilmu, tidak bisa memiliki harta yang banyak, maka jangan sia-siakan sebuah sebuah peluang untuk menjadikan diri kita bahagia di akhirat dengan memiliki anak, -anak yang cara Allah memberi, menunjukkan keadilannya bahwa siapa bukanlah kekayaan bukanlah uh, kepintaran tapi engkau bisa berjalankan peranmu sebagai sosok yang bisa memiliki yang namanya yaitu lewat anak yang soleh Nah anak yang soleh ini keberuntungan Keberuntungan yang kita rasakan bukan hanya di dunia Tapi juga di akhirat Kalau di akhirat itu Masya Allah Ada sebuah hadis itu yang saya kalau baca hadis ini Selalu terharu dan terhibur ya Disampaikan oleh bagi dan Nabi SAW Dan hadis riwayat Ahmad dan Bihaki Rasulullah SAW bersabda Inna ya, rodu lalaturfauda roda ta'u jannah. Uh, Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga Jadi Rasulullah memberitahu ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga Jadi dia masuk surga eh, Bukan sekedar masuk surga, diangkat derajatnya. Kalau oh, masuk surga doang sih Masya Allah ya Kita aja udah seneng gitu masuk surga ya Yang kan masuk surga kita masuk dufan aja Dunia fantasi ancol udah seneng gitu ya Masuk dufan tuh masuk taman mini gitu ya <klihat> Ini masuk surga Ya An orang ini yang masuk surga dengan raja tinggi bertanya lo kok bisa gitu dia bertanya bagaimana bisa ku dapat ini Fayaq ya dia bertanya heran karena dia mengukur diri selama di dunia perasaan dia di dunia ibadahnya yang biasa-biasa aja enggak ada istimewa gitu kan enggak gitu maka dia nanya karena karena dia merasa di dunia biasanya ibadahnya biasa-biasa aja Mungkin sama ini dia cuma sholat wajib, jarang sholat sunnah gitu. Puasanya juga puasa wajib ya, jarang puasa sunnah ya. Pernah sekalinya puasa sunnah pas berat badan nambahan gitu ya. Jadi dia sudah mengukur diri gitu. Maka dijawablah Allah, fa yukal fi istighfari walladikalak. Hal ini karena disebabkan doa dan istighfar anak-anakmu. Ini disebabkan karena doa dan istighfar anak-anakmu, masya Allah. Jadi hal itu yang beruntung bagi seorang ayah dan bunda yang dia dalam hal ini Mampu membuat eh, dalam ini anak-anaknya mendoakan dia Dan doa itu akan mengangkat derajat kita nanti di akhirat Masya Allah Yang kita paling beruntung adalah anak yang mendoakan kita Yang akan membuat derajat kita di akhirat selalu bertambah Dan inilah doa dari anak yang soleh Dan mohon maaf ya Doa ini gak bisa direquest ya menjelang sakaratul maut dia nak doain papa ya, kau nggak nanti papa gentayangan nyake kamu malam-malam, ya awas kau nggak doain, nggak bisa. Mungkin sehari, dua hari, tiga hari, empat hari dia mau doain dalam hal ini karena masih ada memori kepada kita, tapi setelah sebulan biasanya udah udah lupa. Dan itulah yang ter, yang ter, yang, yang, ter, yang kecuali anaknya soleh. Anak yang soleh kata imam Ahmad, dia tidak pernah melupakan doa untuk orang tuanya sekali dalam sehari ya, karena kata imam Ahmad Cukuplah seseorang dianggap berdosa Cukuplah seorang dianggap maksiat kepada orang tuanya durhaka kepada orang tuanya Jika dalam sehari dia tidak mendokan orang tuanya Masya Allah Jadi orang, orang anak soleh pasti mendokan orang tuanya Nah karena itulah dalam hal ini Kita berupaya dan bagaimana mengupaya kita bisa melihatkan. Dan ternyata Al-Quran memiliki rumus untuk mengupayakan ini tidak rumit-rumit amat Ya, karena definisi kesolehan dalam Al-Quran itu Sejatinya berkaitan dengan anak-anak yang mampu melewati Yaitu namanya tantangan yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman kepada uh, di Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 وَلْيَقْسَلَّذِينَ لَوْتَرُقُ khalfihim zuriyat dan دِعَافًا khafu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka Generasi yang lemah yang mereka khawatir terhadap keberadaan mereka Jadi orang tua ingatkanlah oleh Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah. Dan ini adalah tantangan buat ortu di tengah situasi apapun menjaga jangan sampai mendidikan anak-anak menjadi anak-anak lemah. Yaitu sebut disebut zurriatan di'afan dan kata di'afan ini mohon maaf ya, kata di'afan ini berakar dekat kata du'fun yang yang maknanya adalah lemah secara mental ya, lemah secara eh, apa yang, mentalitas ya, bukan lemah secara fisik. Dalam Quran itu kalau lemah secara fisik bukan di'afan tapi wahanan. Karena kata wahan adalah menunjukkan lemah secara fisik. Seperti disebutkan dalam surat uh, Luqman ayat 15 bahwasanya insan nabi wali daihi ahmalatu umuh kami wasiatkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibunya merasa lemah lemah di sini pakai kata wahan yang maknanya adalah lemah makanya Allah tidak mengatakan zuriatan wihanan atau generasi yang lemah secara fisik tapi zuriatan di afan nah lemah secara mental yang disebut di afan ini terbagi menjadi tiga hal tugas kita sebagai orang tua mendidik anak kita mampu melewati tiga tantangan ini satu Anak-anak lemah itu adalah adolfu alal mashakkoh lemah menghadapi ujian kesulitan yaitu anak-anak yang mudah putus asa anak muda anak-anak yang pengecut anak-anak yang kalau ada masalah flight ya baru ada ujian sedikit langsung kabur bahkan yang lebih ekstrim mohon maaf ya bunuh diri dan ini adalah ciri generasi yang lemah Allah menguji kita dengan ujian-ujian kesulitan Kesabaran itu Kesabaran itu semakin membentuk Seperti layaknya Allah mau kepada kita Dimana anak-anak kita Kita disiapkan menghadapi Segala macam lika-liku kesulitan ya, Jadi jangan GR Kalau ada seba, Mungkin ada yang diberikan ujian kenikmatan Dengan banyaknya Kemudian itu Allah uji ketika Tiba-tiba Misalnya dia terbiasa pakai kendaraan mewah Tiba-tiba e, kendaraannya hilang atau mungkin di e, bangkrut, tiba-tiba e, harus naik angkot. Nah, anak-anak ada yang tiba-tiba stres, ada yang akhirnya ngambek nggak mau sekolah. Itu menandakan bahwa dia anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah adalah yang pertama tidak mampu melewati ujian kesulitan. Ya, yang kedua anak lemah adalah ya sebut al syahwat al-shahwat, lemah menghadapi ujian syahwat. Yaitu anak-anak yang mudah tergoda, anak-anak yang tidak bisa berkata tidak. Anak-anak yang diajak baik, ayo, diajak maksiat, ayo, ya, diajak sholat, ayo, maksiat pun jadi. Ya istilahnya STMJ sholat terus maksiat jalan. Ya amar ma'ruf nyambi mungkar Nah ini yang kita tidak inginkan anak-anak yang disebut anak-anak yang lemah adalah anak-anak yang dia tidak bisa berkata tidak dan ini adalah kelemahan. Kita tidak pengen anak kita itu. Di, di rajin sholat ayo begitu teman yang ajak berbuat nonton film porno dia jadi. Nah itu salah satu ciri generasi yang lemah. Tugas ortu menjaga agar jangan sampai kayak ya, anak-anak mengalami ini. Yang ketiga, anak yang lemah itu cirinya adalah alal -al ya lemah menghadapi hujan kemarahan, emosional, gampang marah. Ya, banting piring, banting pintu, semua dibanting gitu ya maka ketika dia badah marah eh, sumbu pendek itu juga bentuk kelemahan dan tugas orang tua menjaga agar anak kita dalam hal ini mendidik menjadi anak yang soleh dengan tiga kriteria tadi. Kriteria yang kita harapkan di anak-anak kita adalah tidak mudah e, menyerah ya, tidak mudah tergoda dan tidak mudah marah. Nah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan resep jitu. Dan resep jitu ini sejatinya merangkum hampir semua materi-materi pengasuhan yang tebalnya berjilid-jilid di dalam dua kata Allah yang disebutkan dalam surat An-Nisa 9. Apa kata Allah? <tuk> yang pertama kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Maka ini resep pertama dan ini menjadi salah satu resep yang keadilan Allah. Siapapun. Yang ingin anaknya menjadi anak yang tangguh Ketakwaan lah kata kuncinya Mau kamu orang kaya, maupun kamu orang miskin Mau kamu pejabat, maupun mereka jelata, Kalau kamu nggak bertakwa nggak akan diberikan jalan keluar Ya makanya jangan mengklaim ya Siapapun sebagai pakar Karena ketakwaan itu nilainya sangat personal Subjektif Saya sendiri nggak berani mengklaim gitu. Ustadz BNRI pakar parenting No, karena kepakaran itu Tidak bisa kita deklaim karena syarat pertama dalam Islam Seorang itu mampu menghandle anak Dalam pengasuhan adalah ketakwaan Dan ketakwaan orang itu Sifatnya sangat subjektif Sangat personal Bisa jadi ada ibu-ibu bapak-bapak sini yang mendengar ceramah saya ya Bisa jadi Sholat malamnya lebih kencang daripada saya Bahkan ada yang Tiap malam sholat tahajud bahkan Ada yang hampir setiap pekan puasa Bahkan ada yang zikirnya Habis sholat itu khusyuk luar biasa maka siapa yang sejatinya melewati satu pintu yang Allah ajarkan ini pintu ketakwaan Dia sejatinya ya sudah mendapatkan satu kesuksesan tersendiri Yaitu adalah orang-orang yang mampu melewati ujian yang, yang disebut ujian ketakwaan tadi Jadi pertama inilah rahasia pertama Hampir semua orang-orang terdahulu di tengah situasi sulit Di tengah situasi terbatas mampu mendidik anaknya Contoh Ibrahim AS. Ibrahim ini kan ayah yang memiliki kesibukan dan keterbatasan minimal secara waktu Kita tahu Ibrahim ini ayah yang jarang pulang Bayangkan ya bagaimana sosok Ibrahim ini sosok ayah yang pulang setahun sekali Dan uniknya, dahsyatnya luar biasa Ibrahim ini <coughs> mohon maaf, meskipun jarang pulang Tapi sekalinya pulang bawa golok kan gitu ya Bayangkan ada bapak jarang pulang, sekali pulang bawa golok gitu. Kalau di zaman jaman, pasti tuh anak akan kabur dan bakal mencaci maki, lapar kok, Komnas Anak. Ya, anakku, sebentar sini nenek mau digawain, mau disembelih gitu. Wah, kalau anak zaman bilang, wah di bapak stres, bapak kejam gitu ya, lapar Komnas Anak. Ismail tidak. Padahal nih Bapak jarang pulang. Di antara rahasia kesuksesan Ibrahim, Allah mengikat hati Ismail karena spiritualitas yang kuat dari seorang ayah yang menang Ibrahim. Hampir setiap saat Ibrahim tidak pernah putus dalam doanya. Dan doanya Ibrahim ini luar biasa ya. Kita bisa baca di satu ayat. Misalnya dari surat Ibrahim 35, 36, 37. Boleh di Lebirio berdoa. Robijal hadhal balada amina wajlub niwa baniya anabul asnam. Rabbana innana allana katsirun minal nas fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur rahim Rabbana in askantumin dhurriyati bi wadin ghalizair wa inna baitikal muharram rabbana in ataytana min fadlika tanthih 'anna azabannar wa Coba perhatikan Bapak, Ibu, semua yang mengikuti kajian ini Seberapa sungguh-sungguh kita berdoa Allah khusus anak kita ya Bisa kita lihat kesungguhan itu mempengaruhi bagaimana anak kita Apakah ada de de de apa, tetesan air mata yang kita mohonkan Karena Allah melihat kesungguhan itu Kadang ada orang doa itu nggak memahami mananya Tidak ya ma ma ma ma ma ma ma ada mananya Ya, sehingga karena nggak minta sungguh-sungguh doa gitu pada doa itu salah satu senjata orang-orang beriman Dan itu adalah salah satu yang Allah ingatkan Fale takullah, bertakwa kepada Allah Makanya kalau di dalam surat Al-Kafi Di mana ada seorang anak yang dijaga oleh Allah Pada saat dia ayahnya telah tiada Disebutkan bagaimana penjagaan Allah ini Disebabkan kata Allah dalam surat Al-Kafi Dan disebabkan hal ini karena ayahnya seorang yang sholeh Makanya kesolehan kita sangat mempengaruhi. Bagaimana kesalahan ini berpengaruh terhadap hubungan kita dengan anak. Sebaliknya, kemaksiatan kita, malasnya kita, itu akan mempengaruhi juga. Bagaimana anak itu semakin menjauh dari kita. Hati-hati, waspadalah. Banyak nih saya ingat nasihat dari uh, seorang uh, apa ulama namanya Fudel bin Iyad. Ini mengingatkan betul uh, jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan maksiat. Karena ini mempengaruhi, di antaranya mempengaruhi anak ya diantara kalimat beliau yang saya berkesan dalam surat al-bida dalam kitab al bidawin ini adalah laa syaa allah farof tu himari wabi huluki hawdimi wa wabi ahli wabi farifi baiti kata beliau sungguh aku maksiat kepada Allah dan dampak maksiatku ada empat pertama kendaraan suka mogok jadi kendaraan itu kan dikendalikan oleh Allah seperti doa yang kita baca dalam surat yang sering kita baca subhanallah di sahur lana hada wa makunal humukrinin Ya, menunjukkan bahwa kendaraan itu dikendalikan Allah karena itu ketika kita bermaksiat kepadanya ada aja masalah di dalam kendaraan itu jadi faktor yang ya harus kita perhatikan. Yang kedua, selain kendaraan pembantu yang suka ngeselin, ya. Ya khadim yaitu pembantu yang kadang-kadang nggak -kadang sesuai dengan kita, berbentangan mulu, kita punya anak buah susah diatur. Yang ketiga, ada ini kata uh, Imam uh, Fadel bin Niat, anak dan istri, anak dan pasangan yang susah diatur. Jadi anak dan Pasangan susah diatur itu Sekali lagi bisa jadi faktornya Karena hati mereka sudah jauh dari Hati mereka sudah Hati itu kan bukan Wilayah kita, hati itu wilayah Allah Jadi membuat hati anak terikat itu Bukan sekedar dengan kata-kata mesra karena Muhammadul Ardi Jamia malah terbentuk klub yang menyatukan hati mereka. sebab kamu mengumpulkan harta di bumi untuk menyatukan hati mereka. Membuat hati anak terikat, membuat hati anak sampai kenapa karena hatinya udah nggak udah nggak konek sama kita. Padahal kan hati itu raja ya, kalau kata Malik uh, Ibn Taymiyyah Sesungguhnya hati itu raja, yang lain itu berajurit Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor Makanya kalau anak hatinya sudah tunduk, gampang dia Gampang diarahkan Makanya orang tua harus menaklukkan hati itu adalah Di antaranya dalam menjalin hubungan dengan Allah itu yang pertama yang kedua adalah kata Allah Dan ucapkanlah kaulan sadida Kaulan sadida adalah perkara kedua Yang harus kita pelajari sebagai orang tua Kalau ingin menjadi orang tua yang hebat Di tengah terbatasan Apa kaulan sadida? Perkataan yang sadid Bedakan sadid dengan syadid Kalau syadid itu artinya keras Sementara Quran mengatakan sadid Kata sadid sini memiliki beberapa makna Yang pertama kata ta ya imam eluka hirof perkataan yang lurus yang yang tidak berbelok-belok dan tidak menyimpang ya alias perkataan yang jujur ini penting ngomong sama anak nggak boleh ambigu sering saya mendengar istilah komunikasi efektif sama anak kita harus bedakan dalam Islam komunikasi itu bukan efektif tapi patut patut itu lebih menilai daripada efektif karena kok efektif berorientasi hasil Kadang-kadang kadang membohongi anak dianggap sah yang penting hasilnya sukses contoh ya. Pernah ada adegan viral seorang ibu yang pada saat anaknya suka make handphone, maka pada saat dia tidur anaknya matanya didandanin pakai spidol, kemudian dibikin kayak mata panda seolah olah dia matanya lelah gitu. Begitu dia bangun dia ngacak gitu. "Kok mataku kayak gini sih, mah Mataku kenapa?" Si ibu dengan penting bilang, "Habis kamu main-main handphone mulu sih." Jadinya mata kamu rusak, kapok nggak kapok mah, maka jangan main handphone lagi. Anaknya akhirnya memang nggak main handphone lagi, tapi ketahuilah kalau ditanya efektif, efektif, tapi ibu ini berdusta. Ternyata gue dikerjain jadi jangan mengeluh karena efektif kita bohong nggak boleh, itulah makna sadit. Jadi nggak boleh pakai hal-hal Contohnya Kadang ada lagu-lagu yang saya, kadang-kadang bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Lagu ini kan lucu. Kalau tidak bobo digigit nyamuk, justru anak lagi bobo digigit nyamuk. Nyamuk, nyamuk nih bohong banget. Karena memang nggak pernah ada ceritanya nyamuk itu mencari sesuatu berdasarkan kategori bobo dan tidak bobo. Misalnya dia nyari sesuatu, eh udah bobo, jangan-jangan jangan digigit Karena kata lagunya kalau nggak bobo baru digigit Ini nggak bobo, ikan nggak begitu Makanya memang hati-hati karena mikir, merasa udah bobo digigit-gigit nyamuk Harusnya lagu diganti Kayak kalau misalnya kalau tidak pakai baygon digigit nyamuk gitu Ini kan sekalian produk iklan endorse gitu ya Kalau tidak pakai autan gitu ya Orang itu ya dalam hal ini banyak ya atau misalnya uh, itu tadi berbohong berdusta ya ke atas nama efektif polisi loh makanya sekarang orang takut banget dengan polisi ya karena sering kalau apa-apa nggak -apa, makan aja anak anak bilang takut polisi ya saya nggak tahu ada polisi urusan bagian razia nggak makan gak ada kan ini juga terus terdusta orang tua yang Gak boleh dilakukan jadi orang tua harus belajar untuk sedidah. Karena kalau anak itu orang tua jujur, insyaallah orang tua itu membuat anak keras percaya. Dia akan bilang gini kata papa, Gue gua percaya sama bapak. Gua percaya sama mama." Yang menjadi terjadi terjadinya sekarang adalah anak-anak tuh nggak percaya sama orang tuanya. Setiap orang tua yang ngomong, Alam mama bohong." Kata tukang bubur nggak begitu. Lah mamanya dibandingkan sama tukang bubur. Yang mentang-mentang tukang bubur naik haji, mamanya baru naik angkot. Nah, ini kayak gini. Ini salah satu problem. Yang kedua kalimat kaulan sadida maknanya adalah as Shawab sebagaimana kata Imam Al Bagewi dalam tafsirnya aswab artinya tepat. Apa maksudnya bahwa kalau kita tepat di sini memiliki empat kategori. Pertama tepat secara usia. Ini penting buat orang tua ya ibu-ibu khususnya bedakan anak kalau anak TK sama anak SD sama anak SMP, kalau anak TK tuh masih bisa pakai lagu-lagu tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore! Itu kalau anak TK. Coba anak mahasiswa semuanya tangan ke atas, muntah tuh dia bilang ogah amat. Karena berbicara sama anak harus lihat karakteristik usianya. Karena itu kita harus tahu, eh oh, udah udah remaja nih Kalau udah remaja, hindari banyak ngomong Kenapa anak sebut remaja? Karena ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja remaja kan gitu ya, remaja itu rem aja Jadi dilarang ngegas Kalau sekarang ortu banyak ngegas, justru remaja Kamu tuh udah mama bilang berkali-kali ya kamu tuh harus sudah gede, kamu tuh harus begini harus begini harus begini. Kata anak ya ngegas lagi ngegas ngegas. Yang benar rem aja. Nah ini kalau kita berbicara secara usia kita akan menyadari oh setiap usia bah, harus dilakukan beda. Yang kedua tepat secara jenis kelamin ya laki-laki dan perempuan berbeda dalam Alquran surat Al Imron ayat tiga puluh enam. Walasadakar ukan laki-laki itu gak sama dengan perempuan kata kata Allah Bardias apa bahwa kalau laki-laki itu sama perempuan tuh nggak boleh disama-samain justru kalau nyaman-nyaman, menzolim -nyaman, kalau ada yang bilang wah diskriminasi masa laki-laki dan perempuan beda lo emang beda dan perbedaan itu kan bukan berarti diskriminasi justru keunikan saya kasih contoh ya ika uh, monyet sama sama ikan itu beda Gak boleh samain, nggak boleh bilang gini ikan. lihat dong monyet aja bisa manjat pohon, sih ya itu nggak bisa ikan gimana sih? nggak bisa. kalau disamain, zolim memainkan. monyet juga gitu. Eh, nyet, tuh toilet ikan aja bisa nyemplung di lautan, nggak keluar nggak napas di udara dan nggak di apa bisa napas di lautan. justru kalau kita bilang itu monyet zolim. nah Allah memberikan sebuah isyarat bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, artinya didiklah anak kita yang laki perempuan komunikasinya juga beda. saya kasih contoh ya oleh laki-laki itu kata Allah Sebut uh, Ya ayuhannas inahul lakdakar Itu mudakar atau zikrun Artinya berfikir Zikrun atau berfikir itu disematkan pada laki-laki Maka laki-laki sebut makhluk berfikir Makhluk logik Makanya kalau mau laki-laki gini hmm, Kalau papa fikir ya gitu Jadi kalau laki-laki itu pakai kata Kalau papa fikir Kalau perempuan kata Rasulullah disebutkan dalam hadis innahunnal muanisatul lihat dari Uqbah bin Amir riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya wanita itu punya sifat e, muanisat yaitu lembut, alghaliyat, peka atau sensitif perasaannya. Karena perempuan disebut peka atau sensitif perasaannya, maka kalau ngomong perempuan ke perasaan. Hmm, kalau papa rasa, nah gitu. Kalau papa rasa nih kayaknya. Jadi masuk dan beda kalau laki-laki itu gak suka duduk berhadap hadapan Kalau laki-laki itu senang sampai menyamping Atau duduk saling membelakangi Seperti Rasulullah memboncengi Abdullah bin Abbas Karena laki-laki itu gak suka berhadapan-hadapan Kalau perempuan justru kebalikannya Perempuan kalau ngomong itu wajib kita lihat Jadi gak boleh, mohon maaf nih ada orang yang misalnya uh, Anak perempuan ngomong dia sambil main handphone hmm, ya? oh Gak boleh hmm, gitu Oh iya, harus dilihat Kenapa? Karena wanita itu makhluk yang sangat butuh perhatian Ya kalau makanya kau lihat, lihat Rasulullah itu dibalik panggilannya kepada Aisyah dengan Humairoh Rasulullah ke Aisyah dengan Humairoh kenapa karena Humairoh itu artinya si pipi merah ingin mengesankan bahwa aku tuh lihat pipi kamu kemerah-merahan untuk memberitahu bahwa aku memperhatikan kamu wanita wanita sangat senang diperhatikan makanya kalau ngomong perempuan tuh bilang gini ih tambah putih aja ih kulit kamu putih ya mulut apa bibir apa hidung kamu mancung banget sih Poni kamu baru ya sedang yang panggilan yang istimewa, jangan memperhatikan nih. Kamu kayak gentong, nah, itu bikin dia sakit hati, nggak boleh ya. Sesuatu yang menyenangkan, kayak wanita itu sangat senang diperhatikan. Wanita, wanita yang mengangguk perlu perhatian. Ke wanita nggak dapat perhatian ya, larinya ke mall ya, karena di mall ada perhatian, perhatian. Nah, itu sejarah wanita larinya ke mall ya, karena nyari perhatian. Katanya begitu. Yang kedua adalah, eh, yang ketiga adalah tepat secara uh, uh, apa namanya uh, karakter. Allah berfirman ya surat uh, Al-Isra 84, "Kul ala Katakanlah masing-masing manusia bertindak berdasarkan karakter atau bawaannya. Syakila itu tobiahnya. Di antaranya adalah kalau anaknya kayak Abu Bakar Rasul itu kalau sama Abu Bakar beda sama Umar. Abu Bakar itu melo, melankolik. Ya Rasulullah memakluminya Anak kita ada melo Jangan kita harus bilang Kamu tuh cengeng Laki-laki kalau melo Bisa jadi bukan cengeng Karena bisa jadi Dia laki yang lembut Laki yang sensitif Perasaannya Laki-laki justru Kalau nggak pernah nangis Bahaya diantara nggak pekat Nanti mau perasaan istrinya Air mata ukurannya Tapi sikap pada kita sudah peka perasaannya kepada sesama. Jadi Rasulullah mensiasati ada yang gampang nangis seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu baru dikasih tahu ada hadis tentang larangan isbal. Abu Bakar langsung nangis. Kok begitu saya masih merah ke Rasul? Kata Rasul enggak. Kalau kamu kan karena kedodoran gitu. Jadi langsung dikasih tahu gitu ya. Beda dengan Umar. Umar itu keras. Umar itu kalau ada orang munafik kalimat yang populer itu gini. Dia nih ada kok munafik ya biar saya penggal aja kepalanya tuh kata kata Umar tuh mungkin ada anak kita model kayak gitu ada yang laki-laki tapi melo kasihan ya bunda ada yang kasar hantem aja bun tabok nah itu bakat Umar tuh yang suatu saat kita taruh di garda terdepan kalau rumah kita digusur sama tante biar dia maju ke depan gitu ya yang kayak gitu tuh yang kayak ada yang bakatnya kayak Usman Usman ini pemalu yang lebih malu pada gadis yang dipingit ya ini karena dia punya Uh, apa sampai katanya malaikat aja uh, uh, apa uh, malu dengan Utsman yang lebih malu daripada dia. Ya. Ada lagi sahabat yang humoris, kocak ya dan main alfi. Jadi kita lihat karakteristik anak beda dan gak boleh samain itulah yang Rasulullah uh, jadikan ini sebagai pelajaran buat kita. Yang keempat, tepat secara situasi. Ya, harus kita pilah-pilah situasinya. Kalau kita mau ngomong mana kalau lagi sedih, kalau lagi bahagia, bahkan kalau waktu aja, waktu pagi ngomong apa yang kita sampaikan itu jangan sampai salah ya. Rasulullah misalnya ngajarin kalau pagi itu usahakan menanyakan sesuatu yang menimbulkan mood booster. Ya, Rasulullah itu punya kebiasaan kalau pagi itu pertanyaan gini. Dalam hadis riwayat hmm, Imam Muslim, Rasulullah itu jelas kalau samurai berjundab, Rasulullah sehabislah subuh, selalu bertanya, halorohak haduminkumulbariataru ya, siapa diantara kalian yang mimpi indah semalam? Rasulullah naik gitu, hmm, gitu. Jadi Rasulullah itu kok pagi-pagi nanya mimpi, kenapa? Karena dari sahabat mimpinya bakal mimpi buruk, Rasulullah itu memberikan kata-kata positif. Ya sahabat maksud itu Abdullah bin Umar ketika Kak bilang bumi mimpi dibawa keliling neraka serem banget kan bikin dia stres ya. Kita pun kalau dibawa keliling neraka walaupun free trial, ogah kan. Ini sama Wah wow, sampai dia bangun nafas ngos-ngosan. Rasulullah begitu tahu dia sedih itu Rasulullah memberi hiburan kata Rasulullah apa? Nih marojil Abdullah lekana sebebeknya laki-laki ada engkau ya, abdullah sedang rajin malam. Ya, jadi Rasulullah itu kalau pagi itu cerita yang positif bangun mimpi. Jangan pagi pagi penanyanya yang serem-serem ya. Saya nak semalam kamu dengar suara gemuruh enggak Dengar Pak itu tanda akan terjadinya dukhon Waktu hari puluh malam Setelah itu akan turunnya dajjal Setelah itu kita akan menghadapi masroh rara Dan akan terjadi hari kiamat Kita siap-siap menghadapi hari kiamat tuh anak pagi-pagi langsung stres Ya Allah ya Allah Pak Setiap aku nggak usah sekolah deh Pak Kenapa ya Masa dajjal masih turun aku masih jomblo Mending aku nikah aja deh gitu Jadi kadang-kadang gitu bisa jadi anak kita Pagi-pagi itu bicara dajjal bukannya haram Tapi Bukan yang salah, benar hadis-hadis tentang jasa, tapi jangan pagi-pagi juga gitu Kalau lagi pagi bangun mood booster Tapi kalau misalnya malam baru tuh cerita-cerita yang membangun uh, inspirasi itu silahkan Nah itulah gambaran betapa Islam ngajarin kalau kita ngomong atau berkomunikasi Itu menjadi salah satu bila Jadi orang tua hebat itu cuma dua rumusnya Bagus spiritualitasnya, bagus komunikasinya Ya, bagus spiritualitasnya, perbanyak ibadah dan itu mudah ya. Kalau kita mau pelajari, itu sangat mudah bisa kita praktekan. Tapi Teriplas, saya pikir itu saja. Mohon maaf ya karena waktunya lagi-lagi saya juga karena dalam perjalanan. Ini sekarang udah mulai agak gelap ya, makanya gambar saya itu siluet. Ya, Kesannya ya, misterius banget ya kayak orang diwawancari gara-gara habis eh, masukin tahu gitu ya, naraboraks. Jadi kadang nggak jelas itu kayak wawancarain sama polisi acara 86 tapi ini asli ya wajah saya ya Insya Allah ya sebenarnya aslinya lebih ganteng lagi tapi ya ini karena gelap aja ya mohon maaf karena itu aja bisa sampaikan Aku luka lezhaf astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Bandar Jasyur Rahman Nampaknya sangat kurang sekali ya di pertemuan virtual ini eh uh, Untuk mengkaji ya bagaimana kita menjadi orang tua yang hebat di tengah-tengah keterbatasan Masya Allah ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa uh, secara langsung saja ini ya Bisa mengundang beliau lagi untuk Uh, sharing lagi ilmu-ilmunya yang luar biasa terkait dengan keparentingan ya. bagaimana kita menjadi orang tua yang baik sesuai dengan Al-Quran dan as Rasulullah Muhammad SAW baik kami berikan kesempatan ini kepada para uh, donatur maupun uh, Bapak Ibu Asrama yang pada kesempatan hari ini juga Gabung dengan kita semuanya. Baik, Mangga, kami persilakan. Ada? Ya. Langsung dinyalakan micnya, boleh langsung. Salam. Siapa, di mana? Atau raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau nanya, rata kalau anak yang mau biasanya gengsinya lebih tinggi ya post tadi ya dan misalkan ada beberapa anak misalkan seusia SMP gitu kadang-kadang mereka itu suka malu kalau misalkan dia itu dari yayasan gitu entah dari apa sih dari apa ini <tuh, ternyata> entah dari penampilannya atau dari label nama anak yayasannya gitu kan karena dari yayasan kan cenderung dari orang-orang yang tidak mampu gitu atau doa apa. Terus oh, ya, misalkan ya. dari segi misalkan kita di sini kan ada catering ya pak Ustadz ya. Jadi kita catering itu bawa sendiri karena anak-anak tuh sekolahnya full day gitu. Jadi kalau misalkan mereka nya ngelihat teman-teman yang lain itu kadang suka malu. Jadi kadang cateringnya enggak dimakan atau gimana gitu. Gimana ya Ustadz Yang maksudnya menyikapi anak remaja yang lagi begitu gitu ya. yang lagi masa-masanya ya. intinya lumayan secara ya. penyampaian ya. komunikasinya gitu baik-baik baik Ibu baik Dan Ibu Jazak. oh. jazaki lahir ya pertama Ini. perlu kita bedakan mana malu mana minder ya De Definisi malu itu definisi positif Jadi kalau saya menghindari kata-kata malu Karena Rasulullah mengatakan itu tidaklah sesuatu itu datang kecuali kebaikan Makanya malu itu semua baik Kalau ada malu yang gak baik bukan malu namanya minder Nah minder ini terkait dengan self-esteem Self-esteem orang minder itu adalah orang-orang yang dia belum menerima dirinya salah satunya Pride dia yang belum ditumbuhkan Pride adalah Uh, apa yang menjadi nyawanya seseorang uh, anak ketika dia dalam hal ini merasa dirinya berharga di antara pride, cara membagikan bright adalah menemukan potensinya dan kita mengapresiasinya misal gini jangan melihat kekurangannya misalnya kita mengapresiasi apa yang sudah lakukan wah abang bisa matematikan misalnya kertas dan dibagikan kepada uh, Teman-teman ya. Pride itu adalah. Bukan, bukan dipuji. Tapi kita uh, angkat dengan proses. misalnya Jadi abang datang dari jam 7. Oh, oh, dari subuh udah siap di sini. Masya Allah. Jadi itu cara satu membangun pride. Yang kedua. Pride dalam hal ini sering-sering menyentuh bahunya. Bahu bagi laki-laki itu harga diri. Makanya salah satu cara komunikasi ke anak laki-laki adalah bahunya itu sering ditepuk ya dan bilang gitu papa mama bangga dan sebagainya. Yang berikutnya kalau perempuan itu adalah pride itu adalah di, di uh, punggungnya yang diusap ya punggungnya sering dudukkan dia di dalam akan saya menanyakan pendapatnya. ya dengan keberangkatan jadwalnya ini tidak ada bilang salah satu cara membangun berat ada bertanya gini, menurut kamu gimana nak? Mama butuh pendapat kamu nih. Ketika dia bilang gini aja mah, masya Allah, Mama setuju sama kamu. Itu maka dia udah nggak peduli lagi dengan mau anak yayasan Mau anak non yayasan, nggak ada peduli. Karena saya sudah terkait Ya, Praet itulah yang harus Dibangun di harga mati Walaalam sawaf Baik kami Bangun tiga pertanyaan ya Untuk sistem Pada Acara virtual kali ini Selanjutnya pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Tanya kepada Ustadz Bendri Itu kan ada pelajaran yang sulit nah, Itu dia gak mau bertanya Dia malu katanya Saya bilang, gak apa-apa, tanya aja Itu ya. gimana Ustadz ya. cara Kepercayaan diri Ya hati-hati kita Langsung mengatakan yang pede Karena Malu itu bagi sifat wanita ada hal yang lazim ya seperti malunya anaknya Syai, anaknya Shaimadian yang tidak mau tidak mau bergabung kepada laki-laki yang ada di, di di di sumur ya karena dia sedang menggembala kambing dan ini kahusan. dan kalau ditanya Nabi Musa aku malu jadi kalau kita simpulkan langsung itu nggak pede jadi uh, Ibnu Umar pun tahu tumbuhan yang bermusim setiap saat yang dia kokoh akarnya dan menjulang, yang lain gak ada bisa jawab Umar dan nah, Umar dalam hati bilang, saya tahu nih pasti jawabannya kurma gitu. tapi dia malu. Nah, malu itu faktornya adalah yang paling penting adalah tidak menganggap dirinya rendah. Saya bodoh kalau dia sudah nganggap dirinya bodoh tuh baru yang disebut minder, bukan malu. Tapi kalau malu dan konteks ini bagus karena bentengnya perempuan ada di situ. Dan malu itu ya kalau kita lihat dari sisi syariat itu tadi semuanya pasti positif yang kita ini kan minder. Nah kalau pengen membuat anak itu mampu percaya diri perlu ibu pahami jangan PD dulu penting PA dulu PA itu percaya Allah dulu ya jangan PD dulu saya bilang PD itu kejauhan sebelum PD PA PB, PC gitu ya jadi kan itu ya yang pertama PA dulu percaya Allah dulu makanya para sahabat itu mereka bisa PD setelah PA. Percaya Allah kan katakan al mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih, sesungguhnya kamu tinggi saya orang beriman, sekiranya kamu beriman. Makanya dibangun motivasi keimanannya. Kamu istimewa sih Allah, kamu anak yang luar biasa. Allah memuliakan kamu. Allah tidak memandang fisik kamu, Allah tidak memandang harta kamu. Kalau dalam hal ini kata-kata ini menghujam dan diri anak, dia tidak lagi mencari perhatian manusia dan dia pun kalau bersikap itu bukan berarti kita langsung label selagi dia merasa nyaman dengan diri dia itu namanya pede karena setelah dia percaya Allah tapi ketika orang pede nggak mau jangan langsung kita nih ada orang pede tapi dia gak mau itu namanya introvert ya dan kita nggak bisa klaim orang introvert itu sebagai uh, sesuatu yang uh, salah gitu sesuatu yang buruk Ya, karena yang paling penting dijaga gini. Manusia boleh introvert sama orang luar, tapi tidak boleh introvert sama orang tuanya itu aja. Ya, kalau ada anak introvert sama luar tuh normal, tapi nggak boleh introvert sama sama sama ama ini ama ibunya bapak nggak boleh introvert itu keluar boleh tapi yang orang paling penting adalah ama saya nyaman sudah kalau dia nyaman sama, sama diri ama orang tuanya di dekat sama ibunya sudah selesai ya ya jadi memang tidak perlu memupus anak untuk pd sebelum karena kita anggap itu bukanlah pd yang kita maksudkan karena anak perempuan apalagi yang tidak mau bertanya sebagainya karena memang Allah lebihkan bagi perempuan itu adalah rasa malu dan itu adalah sesuatu yang istimewa justru rasa malu itu sekarang langka karena banyak perempuan yang kita anggap pede akhirnya nggak punya rasa malu tapi kata Rasulullah justru bahaya fa'ilam ta'stahi fasna masyita. kalau kamu nggak punya rasa malu maka kamu berbuatlah sesukamu makanya sekarang banyak perempuan berbuat suka hati dengan atas nama apa karena nggak punya rasa malu ya dia bilang, oh eh, gua gue mau PD mau buat apa? Gede goyang gue yang goyang TikTok. Nah, mumpung anak kita masih ibunya ini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang paling penting lihatnya nanti di prestasinya aja. Yang paling penting, kalau di prestasinya menurun dan sebagainya, berarti kita perbaiki itunya. Ya tapi kalau dia malu karena kan banyak teman laki-laki sebagainya, nah, itu normal ya. Allah alamiswa. Baik, eh, pertanyaan yang ketiga belum Izin ya hidup sampai hidup. tiga aja ya Pak maaf banget ya. ini udah maghrib sampai tiga aja Ma. baik ini datang dari Ibu Mu'azah Assalamualaikum Ustaz jika ada orang tua memiliki seorang anak dua atau lebih Satunya menjadi ada anak yang bisa diatur dan anak lainnya tidak bisa diatur Apakah itu juga penyebab dari kurangnya ketakwaan kepada Allah Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa ketika kita kurang dalam pendekatan kepada Allah Maka kedekatan batin kita dengan anak berkurang Apakah ada sebab yeah. anak bertindak seperti itu dan bagaimana cara untuk mengatasinya? masinya Ya yeah, tamakkan dua Kita evaluasi. Satu evaluasi secara spiritual. Kita sendiri menyadari saja kalau cara spiritual Alhamdulillah, sebagai besar anak susah diatur adalah anak yang dalam hal ini tidak terikat hatinya. Kan kaidah para ulama taklif coblatnya Arif. ikat. Bisa jadi dia merasa tidak dicintai, bisa jadi dia merasa orang tuanya nih ngomel mulu, bisa jadi dia merasa pap, mak, kakaknya lebih dipilih di anak yang susah diatur bisa jadi mengalami yang disebut luka pengasuhan. Luka pengasuhan ada yang skala kecil dan skala besar. Ya luka pengasuhan itu adalah ketika anak merasa dirinya tidak dicintai oleh orang tuanya. Ya dan itu al'adu sesungguhnya hati itu raja yang lain itu prajurit. Jadi kalau, kalau hati sudah kita taklukkan yang lain ngekor. Maka orang tua evaluasinya dua, satu secara spiritual terus Yang kedua, luangkan waktu untuk berdua bersama anak Private time, jadi jangan anak yang enggak tadi ada aja berdua berikan Allah lam jawab sekali lagi mohon maaf karena sebentar lagi mau maghrib di semuanya selanjutnya adalah acara doa yang akan dibawakan oleh Abi Urip kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan baik eh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah eh, untuk menutup eh, acara webinar pada kesempatan sore hari ini Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Sungguh luar biasa Menambah keilmuan kita Dan tentunya sebagai ikhtiar kita Untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik Menjadi harapan bagi kita semua Dan kelak mereka menjadi tumbuh Uh, menjadi anak yang betul-betul bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya dan tentunya bagi lingkungannya Marilah sama-sama kita tundukkan hati kita, pikiran kita dan bermohon kepada Allah uh, Untuk kebaikan anak-anak kita semua Allahumma sali wa Amin ya Allah ya Rabbul alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamayan baqil insalali wajhika wa 'adhi mi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamiil ahwali wal afat wa taqdila nabiha min jami'il hajat, wa tutahiruna min jami'il sayat, wa tarpawuna biha inna qalad darajat, wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il wa syukrinika'an ibadati rabbi awji'na an ashkura ni'matakallati an hamta'alayya wa ala walidayya wa an amila salihan tardahu wa dkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin rabbi habli min ladunka duryatan tayyibah rabbi habli min ladunka duryatan salihah rabbana hab lana min azwajina wa duryyatina qurrata ayun waj'alna lil imama ya allah ya rabka min izinkanlah hambamu yang yang Raya memuja dan memuji akan kebesaranmu Tidaklah mudah bagi kami untuk mengemban amanah dan tugas suci ini Mendidik anak-anak -an kami dalam naungan ridho dan magfirah-Mu. Amat berat bagi kami memikul tugas dan tanggung jawab yang telah engkau pikulkan kepada kami Karena itulah kami datang memohon rahman dan rahimmu ya Allah ya rob kami jalanmu yang lurus amin. yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan kenikmatan amin. bukan jalan orang-orang yang engkau timpakan kesesatan ya Allah ya rob kami sinarilah hati kami dengan cahaya mu terangilah jalan kehidupan kami dengan sinar tahu amin kalau engkau berkenan nikmat nikmatmu atas kami Bantulah kami untuk banyak berzikir dan bersyukur atas nikmatmu Hindarkan kami dari kealpaan orang-orang yang terlena dalam kemewahan dunia Lembutkan hati anak-anak kami untuk bisa merasakan curahan rahmatmu Bintiklah anak-anak kami untuk bisa membagikan anugerahmu kepada hamba-hambamu Ya Allah, Ya Rabb kami Bila engkau berkenankan ujian atas perilaku dan tingkah laku anak-anak kami Berikanlah kepada kami penuh hati dan kesabaran. Lalu bangunkanlah kami di tengah keheningan malam. Berakanlah bibit untuk menyebut namamu yang suci. Basahkanlah sajadah kami dengan air mata kehusuan. Ketika kami berhenti di hadapan rahman dan rahimmu. Dan jadikanlah ya Allah saat-saat seperti ini sebagai saat yang paling menenteramkan hati kami. Ya Allah, Ya Rob kami, tunjukilah kami kepada jalan yang benar itu benar. Dan berikanlah kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kepada kami, Ya Allah, jalan yang sesat itu sesat. Dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya. Cintakan iman kepada hati mereka, Ya Allah. Dan hiaskan iman itu kepada jantung mereka, Ya Allah. Bencikan mereka akan kekufuran, kepasikan dan kemaksiatan jadikanlah mereka ya Allah, diantara orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayahmu ya Allah, ya Rob kami indahkanlah rumah tangga kami dengan kalimat-kalimat yang suci suburkanlah kami ya Allah, dengan keturunan yang bisa membesarkan asmamu penuhilah hidup kami dengan amal soleh yang engkau ridhoi jadikanlah kami ya Allah dan yang indah bagi manusia. Ya Allah, ya Rob kami, damaikanlah jika ada pertengkaran di antara kami. Pertalikanlah hati kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Jauhkankah kami dari kejelekan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Rob kami, berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, suami-suami kami, istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Rabb kami, perbaikilah urusan kehidupan dunia kami, karena disinilah tempat kami hidup. Perbaikilah urusan akhirat kami, Ya Allah, karena disinilah tempat kami kembali. Jadikan, Ya Allah, kehidupan ini sebagai tambahan dalam setiap kebaikannya. Dan jadikan, Ya Rabb, kematian kelak sebagai peristirahatan dari setiap kejahatan. Rabbana, latuzi gulubana ba'daid hadaitana wahab lana min ladun karahmatan innaka antal wahhab Rabbana, atina pid dunia hasanah, wa akhirati hasanah, waqina adabanar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam waakhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh syukran jazakallah khairan pada abi Kurip yang telah membacakan doanya mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan dengar oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin wal hadirat, para donatur sahabat hadirin semuanya tadi Zama menyampaikan ya di chat itu pertanyaan Buat juara ketiga yaitu doa apa yang dibanjatkan agar menjadi anak yang soleh Ya, ini kesempatan terakhir buat mendapatkan Al-Qur'an. Oh. Enggak, sekarang Uh, kita sudahi kesempatan pada hari ini Dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis dan hamdallah Subhanaka Allahumma bihamdika syadu ala ilaha ilaha Terima kasih telah berkawati bilik alhamdulillah Saya tersambah acara mohon maaf bila mana banyak dapat kekurangan kesalahan Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walah.